Pip, Pip. bilang, "Pip, halo, or halo, Rezel, halo, Mirza, Iya, coba halo, Bilang gitu, Pip. halo, halo Rezel, halo, Mirza, wah, gila yang di Papa orto, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, Sini. gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, sekali gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, Ampun Mafia <k> Young dude Ini anak kata Oh, ini apa kata Disini baru no, alo no, baru Baruuu <kul> Ya, kok gue di mute sih, kenapa ini? Iya di mute deh semuanya, apa semuanya, oh semuanya <kul> Iya Anjir ya, <tuk> Ini apa enggak ditarik weh, parah aku ditarik di... nih <tuk> oh. Parah Aku tarik Ini aku tuh aku. sama malasnya ditarik oh. Tarik aku dong Oh, itu oh, ya. tuh, oh, itu, oh iya, oi oh, rame tuh Wah oh, tuh Kek aku Oke, dong, bang, bang bang, TV. tarik aku bang bang Tarik aku bang bang bang Kayaknya yang kondolku yang doang deh, nonjol kayaknya deh Nonjol gitu slobo padahal mau jatuh jatuh, pidato Dimas Anjay Mabar kameramen on kamera mic pusat kamera sialan mut di sini jam terus wow Hujan oh, enak tuh suasananya iya oh sini gua Tarik ditarik pit tarik kupit kameramen anjay mabar lebeh bang pesona sini orang tahun sehat sih nih masih aja lagi lah si u ini di tarik, mafia Roblox Tim mafia ini ya. filmku. Dia terinspirasi dari gua kali ya. Sudah <tuk> ya, ya. <tuk tuk> ya. tahun, coba sudah setahun Oh, sudah setahun mandi pada result Iya, ya, jelas. <tuk> <tuk> <tuk> mau naik, mau naik Mau naik. <tuk> Panjang umur, Indo, ABD. Oye, setahun eh, deh. Nih Reza udah mau setahun nih, Reza nih, nih. Oh, pensiun, nanti ya, Reza, ultah nih. Januari, muncul artinya. Januari, untuk channel Reza GE, ultah channel. Iya, ultah channel. mau bisa dicolong dong, bisa-bisanya. Itu mau kelihatan kayak gue, gue, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, emang Wah, di trang ya, ya, youtubernya gak disebut sabar <laughs> <cuman>. sabar malu malu kok kok cek dev kip mobil baru muset. <laughs> ini pada pake batik lah tiga orang ini amin amin amin amin amin oke seke gue ya, youtuber jutuber masih terus masih <greaterình> usaha gue, mga... lame... masih usaha. Amin amin amin. Gue masih usaha. Ayo ayo ayo kita bikin channel yang di sini menjadi terkenal. Satu menit tiga puluh detik kemudian nasi kuning. Mana nasi kuning? Nasi kuning. Makannya ris. Oke, okay. okay. <tis> oke. Nasi dibuat dulu. dengan mungkin yang nasi aja deh. Kalau ada nasi Yuk kita... nasi, kotak, <tis> kotak. Di boli, di nasi kotak. Nasi kotak. nasi kotak. Nasi kotak. Nasi kotak. Nasi, nggak dapat juga dapat di apa Pak saya mau makan diriku aja nih kuekoneh makan diriku dimana mobil blowing nggak lah berarti mobil blowing deh titan deh sendiri jadi titan deh kalau aja deh kok aja deh Bapain lah <guluh> <Bodong. guluh> Yang penting besar kepala ya Kepalanya kecil ini Kerjain, Vip, <guluh> <separatif. guluh> <guluh> <separatif>. <guluh> apa Bikin okay. Ada penampakan ini, ini lagi, kita lagi formal ya kan, ada formal Pakai pejabat semua nih gimana dia mabar, Coy jual ada tadi jual tahu bola di dalam ini kotak. <tuk> abang itu ya masih itu masukin coklat lagi kota kita lagi masih di meja masinya, ini masinya Oh, rame tahu tahu bang. ini ada dari ada mana anak Itu sinematik, namanya namanya. Dimas, Aceh, Makan Bapak, dia kalau salah kameranya juga tuh di Film Mafia ya? Kameranya oh, iya. bang. <laughs> Masih kotak Aduh, tek <laughs> Ah ini kita lagi ini lagi gitu lagi dong Pip ya yang gede ya pakai pakai minumnya bisa pakai air radiator aja ya kan oh iya itu dong Pip Lay -lay. di loh lah ya Waduh <gase> Dulu sini, dulu dulu sini aja. Saya dulu dulu sini, dulu dulu sini. Dulu dulu sini, dulu dulu sini. Wih, wih, wih, wih, wih, wih! Like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like,